Hai, selamat datang di video pelatihan untuk membuat klasik coklat chip cookie bersama saya, Violeta Han. Di kesempatan ini, saya bersama Migas Hulu Jabar, ONWJ, dan Great Edu dalam program sukses kembangkan bisnis food and beverage online. Akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat klasik coklat chip cookie. Mau tahu apa aja bahan dan alatnya, serta tips and triknya? Yuk langsung simak! Ini jenis cookies yang sangat gampang. Kalian nggak perlu mixer untuk bikinnya. Di sini udah ada tepung terigu dengan kadar protein yang rendah sebanyak 350 gram. Di sini udah ada butter sebanyak 230 gram, ada coklat chip sebanyak 350 gram atau to be honest, kalian boleh tambahin sesuka kalian. Kemudian di sini ada telur satu buah telur dan satu buah kuning telur. Gak usah khawatir sama warnanya ya karena ini hanya perbedaan dari kadar proteinnya aja. Kemudian ada brown sugar sebanyak 100 gram. Kalau kalian enggak punya brown sugar, kalian totalin aja semua white sugar-nya jadi 250 gram dan di sini ada vanili. Kalau kalian punya vanili yang cair lebih bagus tambahkan aja 1 sendok teh. Proses pertamanya kita harus lakukan yang kita yang disebut dengan creaming. teman-teman di sini tinggal aduk balik aja seperti ini ya sampai larut nggak harus ada teknik nenek tertentu kok cuman aduk balik aja yang penting benar ya teman-teman karena ini wadahnya terlalu kecil aku akan pindahin ke wadah yang lebih besar yap pindahin aja Kita boleh masukkan telurnya satu persatu, nggak boleh langsung, nanti dia akan encer Aduknya biasa aja ya, sampai tercampur aja, nggak ada teknik khusus di sini Pastiin semuanya tercampur rata dulu, baru Kalian tambahkan bahan cair kedua Setelah kita masukkan telur Kita akan masukkan vanilanya Vanila itu penting ya Kalau bisa jangan sampai di skip Karena telur itu amis dan vanila Membantu Mengalahkan bau amis dari telur Aduk lagi Sebelum kita masukin semua terigunya Aku tambahin dulu soda kue sama baking powder Baking soda ini yang membantu cookies kalian akan spreading Dan kalau baking powder dia bantu cookies kalian itu puff ke atas Jadi takarannya harus tepat dan nggak boleh sembarangan Ini diaduk aja Oh ya, ini sebelumnya terigunya sudah diayak, ya. Tidak boleh skip step itu. Terigu untuk cookies harus selalu diayak, terutama kalau kalian baking cookies coklat yang menggunakan bubuk coklat. Aduk perlahan-lahan, ada kemungkinan dari. Seluruh terigu yang saya timbang tadi itu kalian nggak perlu pakai semuanya Pastiin kalian jangan sampai overwork ya, nanti cookies kalian akan keras dan nggak spreading dengan bagus ketika dipanggang Nah, kalau udah kayak gini, terigu semua udah masuk Sebenarnya nggak perlu seluruh terigu bersih, ter tercampur ya It's fine kok, bener-bener Nah, kita masukkan aja coklat cepet sekarang Dah, Selesai Hanya seperti ini Sebelum kalian panggang, aku punya Trik supaya gimana cookiesnya itu akan lebih bagus ketika dipanggang Jadi kalian bentuk dulu pakai sendok dua sendok aja atau pakai tangan juga boleh tapi ini lebih lengket Misalnya sendoknya seperti ini terus kalian bentuk aja kayak gini Loyangnya ini udah aku lapis mentega ya atau butter terserah Atau kalau kalian mau lapis ini dengan baking sheet juga lebih rapi apa-apa Kalian kasih jarak sebanyak 2 inci atau 5 cm dari adonan satu ke adonan lain Nah kalau kalian udah bulat buletin seperti ini kalian boleh taruh dulu adonannya Selama 30 menit sampai semalaman di kulkas baru kalian bisa panggang Nah kalau udah seperti ini Kalian sudah bisa panggang kukisnya di suhu 120 derajat 20 sampai 35 menit dan pastiin ovennya udah kalian panaskan terlebih dahulu. Jangan pernah masukkan roti, kue atau kukis yang mau kalian panggang ke oven yang masih dingin. Teman-teman sebelum kalian pindahkan ke piring makan Pastiin cookies yang kalian panggang itu sudah dingin sepenuhnya ya Nah ini dia klasik chocolate chip versi aku Gampang kan teman-teman? Kalian gak butuh alat yang banyak dan gak butuh bahan yang banyak Semoga sukses ya